Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saat ini saya mempromosikan ini Batu akik Jalih kilor. Ini natural Anda bisa lihat ini Bekas kosokannya Ini ya, kelihatan Ini harganya Rp 50.000 Anda bisa lihat ini Warnanya sangat bagus Ya untuk dimensinya kita akan ukur secara manual Ini dua sentian ya Lebih dari dua senti Untuk tinggi ini untuk lebarnya Kurang lebihnya satu setengah Ini doublenya Berapa ya 0,5 cm 5 mili ini harganya 50.000 bisa bayar di tempat atau COD pengiriman dari Pati, Jawa Tengah ini bisa lihat ini sangat bagus oke terima kasih untuk sepertinya cukup sekian jika ingin menghubungi silahkan hubungi silakan nomor WA yang sudah terhadap di video ini, terima kasih jam dan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jatuh